Kita akan berjumpa di podcast yang kedua dengan narasumber yang sangat luar biasa yaitu tokoh muntah dari Desa Nanggadan yang bernama Pak Jiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar sekarang? Alhamdulillah baik. Ya. Bagaimana cuaca hari ini Pak Jiman? Cuaca berupa hari ini sudah dikatakan sudah mulai bagus. Cuman kita mungkin di akhir tahun kebanyakan hujan. Hujan ya. Cuaca di jalan ke warung bagaimana Pak? Kalau nah, untuk kondisi jalan Untuk saat ini Karena mungkin udah ada perubahan cuaca Sudah melalui baik ya, ya. Kondisi jalan sudah agak baik Cuman ada beberapa titik jalan Yang dari luas Antara desa nah Medan ke luar Itu perbatasan dengan desa Merke Itu ya, ada ya. beberapa titik Memang kondisi jalan itu sangat-sangat ekstrim Extreme, Sehingga ya. Menghambat roda perekonomian masyarakat Ya akan Berbicara-bicara dengan berkenaan ya. tentang pengentasan kemiskinan yang ada di Desa nah Medan. Hmm. Jadi di sini mungkin ada bantuan langsung tunai. Ya. Kalau untuk di Desa nah Medan bagaimana reaksinya Pak? Apakah oh. benar bagus atau bagaimana? Oke okay, lah ya, baiklah. Alhamdulillah. Kalau untuk bantuan langsung tunai mungkin kita Ini sebenarnya bantuan langsung tunai ini kan terprogram sejak adanya COVID-19 ya. nah, COVID-19 yaitu dimulai di tahun 2020 ya. Nah, hemat saya setahu saya selaku pemuda Desa Rana Medan Dan juga eh, gimana saya menanggapinya seluruh dari program yang dilaksanakan pemerintah desa baik itu berupa bantuan langsung tunai ya. ataupun bantuan sosial lainnya ya. itu sangat membantu masyarakat kami terutama bagi mereka-mereka yang betul terdampak oleh covid 19 ya. uh, adanya phk uh, adanya uh, orang apa masyarakat yang lanjut usia ya. jadi dengan demikian bantuan-bantuan yang dikucurkan pemerintah melalui desa Alhamdulillah sangat membantu Sekali dalam Mengurangi, mengurangi kemiskinan, kemiskinan ekstrim yang ada Di desa Nameda. Okay. desa Nameda Selain upaya Dari bantuan langsung tunai ini Pak Kira-kira apalagi upaya dari Tokoh Pemuda untuk menjikapi dan meningkatkan ekonomi Di desa Nameda Selain dari BLT ini Oh, Selain dari BLT, ada juga saya melihat yeah. uh, pemerintah desa apa, memberikan bantuan seperti bantuan lanjut usia. Yeah. Uh, kami juga sangat terima kasih kepada pemerintah desa yang telah memberikan bantuan tersebut kepada saudara-saudara kita yang betul-betul berhak untuk mendapatkannya. gitu. Kemudian. Um, hmm itu bapak selaku pemuda apakah pernah terlibat di pembangunan yang ada di desa awal? Untuk pembangunan sendiri yang di desa, alhamdulillah uh, beberapa tahun yeah. ini sangat membantu ya yang dinamakan dana desa Pasti tersebut ya, ya. Nah, sangat sangat membantu baik itu bidang fisik, yeah. pengadaan lainnya terutama di bidang uh, bidang apa namanya uh, usaha jalan, yeah. ya. Pembangunan fisik lainnya sangat membantu Aku Kemudian ini. Untuk melibatkan kami dari Karang Taruna Ataupun dari pemuda ya. Itu melibatkan salah satunya dari kami yang bekerja ya. Adanya satu fisik itu diberikan kepada kami yang mengerjakannya Sehingga kami-kami dari Karang Taruna Ataupun dari pemuda ini Sedikit membantu membebani beban yang ada di rumah yang itu ya. beban, baik itu belanja adik, belanja rumah, ya. nah, ekonomi, ya, ekonomi rumah, gitu. ya. baik nah, Selain dari padat tunai tadi yang dirasakan ya. oleh masyarakat kita, dengan adanya pemerintah membangun jalan usaha tani, ya. baik itu jalan setapak ataupun pembukaan jalan baru, ya. itu mereka sendiri sudah mulai membuka lahan yang dulunya, dulunya hutan yang belum bisa diakses jalan ke sana, tapi sekarang alhamdulillah dengan sendirinya lahan tersebut dibuka kembali sehingga per perekonomian hidup, hidup kembali kan kan kebanyakan di desa kita ini kan warganya, masyarakat itu adalah petani ataupun ibu jadi dengan adanya akses jalan tersebut peluang ekonomi yang ada di desa di desa kita ini Lebih meningkat lagi Walaupun kita baru mulai membuka awal Pak. Oke terima kasih Pak Jemas Atas waktu yang sangat luar biasa hari ini Atas wawancaranya Untuk tahan Pak Jemas Terima